cerdanya, cernya, kemaksiatannya, Duunken sagen, wenn wir der Kita harus yeah, diduga Terus pengek diduga Tidak mau Kamu orang-orangnya masih hancur ya itu uh -huh. mengkristal padat apa semua? lupa ah, aduh Bayangin, Tiga jam itu. Itu makan, Teh. Amis. Amis? Di sisi punya pas oh, dia don't pas pas tak atas ya, ya, eh. ya eh. itu di ya, tong garing atau ngomong sing garing ini ya boleh Ini kupang 5. Wah, kurang tadi sengit nao, labun Kurang ke tadinya tak masukin kan? oh, kan, uh -huh. laki jalan-jalan. Oh, segar pak tadi ah, saya kada Gantian tukang ah. Eh. Eh. wartawan muler surya licik licik ah surya ah bagian surya ya itu bagiannya oh kalau kamera kamera ya aku saya kamera beraksi sur oke okay. <tus> awas pakai tuh oh iya fiksin nah. eh, aku ya hei benar hahaha hahaha ngomongin keren <laughs> warna angin baru yang belum sampai Tidak dikebaran <tangan> ya? <tuk> Tidak dikebaran maka keras. Gitu dah, gitu dah. Terusnya <tangan> cek Makin Iya, ada garing. Terima Ada teman tuh uan Eh, capek Ieuna kulungan teh taneuhna teh am kadena bisa bolong pasir ah aku pasir Oh iya tekan Nah, ya kan. Nanti. memang susah ke. Ini di bumi saya Sisi teteh berarti ada masalah. Jadi, tentunya punya rira namanya delapan puluh, Curi mau Gorowok, baru karena kan tiba-tiba orang sudah sembilan puluh persen. versi main taran Gorowok tadi. rasaan, sih, pertanyaan turun, tadi gitukan turun, Nanti gue, nanti gue setengah jam Kayak Ini dodol deh, nah, mau cek ya Bos, ngeguis bos? Ngeguis Tata-tata dimalami Gari Alhamdulillah Iya gari keringet Mau nggak? Mau nggak? foto mau potong Kita harus banyak. Iya. Bisa. Ini tukar kita jadi gurung ada, hehehe. El kebanget bos. Moko. Kalian was. Gantian lagi. Di rumah soka atau di rumah nomatosan? Oh ya. Pak sedih. Bang mah boa Kan pas dipasangkeun baru benar juga benar malah ibu-ibu nih jadi, hmm, ibu penting jadi gue pengeluaran jadi <tuk> Dari baru <tuk> dua, ya. dua kali sip. Ini, pilu empat, pilu. Wow, Cah. Iki nek Ya, kurang. Aduh. rumahnya adikku cukup mahal 10 kg pernah. Repuk. 5 kg tadi 3 kg. Itu teh. sakit Oh iya. kg. <tuk> <tuk> <tuk> kan ya, capek kan? cumar di nolisi lagi. Waktuosnya lu di kasihkan ke kelompok sedikitkan ke jantan semen sebelum duhur. Jitu jantan jitu bakal nggak ganggu karena proses <tos> selanjutnya. <tos> da sebut tu nama kan sami waeh atas posisinya di desa sukamaju ini uh, ada kerugian kekurusan, sebagai pak ini merasa dia tidak cukup tua bagian tanah terjun langsung itu Emang ya, makan bukan nanti enak. Oh, ya? Alhamdulillah Insyaallah naik, nah, -kan. nah, naik naik, <laughs> Tuh, naik. -cerit nah, nah, nah, kaya, nah, jangke. Sah, jangke. Salah tadi telepon mah. sih ya. Sawah paling gak besok malah tahu mengetahui situ, saya administrasi. enggak dia Dengan kepada dengan nah sementara itu oh. oh. oh. ya makaku aku ke di lapangan Iya, na mobil lu kadis, Iya, duit. duit. kaca? Duit. <laughs> e itu aja. Oh, itu, itu. Minta duit lu. ada sikah nah, bantu itu di dalam nah, aku duit Tuh di mana duka surya mobil mohon Iya, pak rokoknya pas bungkus Marlboro. Tadi <laughs> ah. 16 serius. Temur 2 nya namanya? Ya, lep-lepan nya nah, 2 jam ya, guis, ku penangan Diracek Kau memang mesin mah Degwisnya ku mesin Mesinnya Mohon mesinnya Kan kan dia 90 cm Bana Atas dia serang nah, nah, ya. dia serang kata, ya. Kelas nah, papres dia sudah so -de. oh. ada ini ukurannya justru ya gitu ya. Oh, Kelas, oh, saya tenaga dir. baru ya. Ah, ah. ah. ah. ya. Ah. Dia pekerjaan kamu? Gua bandar itulah. Tahu kayak gue bandar orang kerja sih. Ah. Ayam enggak itu itu. Kamu sembara ah. hape itu bayaran nama? Ah. gitu. Okay. makin okay? wow. oh. ah, kecil. Di Surya 16. Ya Gimana oh, Wah, kekuasaan Kalau mau dip, di, di, di, di, di. kalau turun jabatan, ya Apa so. Capek Capek gitu bener, Itu telah Kaya itu bener, kita ingin semutnya kaya dah saya tos <San> ada langsung garing gitu pas tinggal kagudang teh <San> langsung jadi pole efek <San> pas <San> oh iya tapi yang paling ringan pekerjaan Mas Maya Ngayang, Pak mayak ya Oke sih saya testa kayak gitu beresin tuh beres kemari <San> oh, ke aur romper mayak <San> sekinta <San> Ya, kayak 20 ton Dua puluh ton Kayak dari Gunung Nanggiling nge Pukul ngebul Nyingrai oh, ya. nggak <laughs> pengen Pur keluar Campur dan iya ini yang rupa Keringat hmm, bagus aku ya. kualitas <laughs> <Kualitasnya. laughs> Masih alami ya? Alami Darah Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Dinyuk Hahaha Tidak Tidak Tidak seperti amis ya, Mak? sana. Kurang, oh. Kurang sampel. <laughs> wortos. Ya, ya, Wah. tinggal ya deh kalau baru Nah. bisa bolong <lip> <lip> <lip> <lip> Ya? 90, Lara lapar di. matahari. Hidup <garuh> kada kerjaan nenek moyang. Manompoe, mudur, berdiri Ini udah ada. Ini kemar. Kemar siap.